ini ada Udah yakin ada nih Ada, saya enggak ada. guys, selamat pagi. Uh, jadi sekarang kita akan uh, mencari atau... Bukan mencari guys, tapi, tapi bahasanya itu meneang. <laughs> Karena dari kemarin sama Kang Guru Joy ya, Kang Guru ya. Kita itu kesulitan menemukan bahasa yang tepat untuk istilah-istilah uh, dalam penegeraan ini. bukan yang menjemput aja. Menjemput? Bu, kan ini buat... bukan anak sekolah dijemput. <laughs> jadi <Masalah. laughs> dalam teger ini kita memang memerlukan ahli bahasa Sunda yang bisa memberikan istilah yang tepat apa bahasa indonesianya neang teger, meneger kita itu memang agak kesulitan guys, dan ini dia kalian Sportnya bisa lihat kemandangannya guys. guys, mantap wah guys lukut men iya lukut, itu lukutnya guys lukut iya, coba coba, <laughs> coba tuh oh kenapa tidak jadi aduh gua pasal sebatutnya aja gua kayaknya di zong guys zong guys oh iya, gomploh lihat yang di sini guys mana itu kencingannya ada, oh itu dia guys ada kelihatan tuh oh, wah ternyata masih gomplok guys masih gomplok ya, bisa kalian lihat tuh. pokoknya masih cukup. Dan kita coba lihat yang ini. Oh itu juga sama guys. Masih gomplok juga itu. Sejauh ini skor masih 0-0. 0, 0 dan 0 juga ini. Terlanjut lanjut spot berikutnya guys ayo cepat guys benteng takeshi oke okay, guys sama, kosong juga ini kita lihat spot selanjutnya yang dipasang upload wah wow. Gak ada pergerakan guys gak sama sekali ini apa sidatnya yang gak ada atau gimana ya iya nah, nah kemarin itu dia itu gak bisa naik di sini guys iya dia mah gak bisa guys yang itu iya makanya dia naik ke atas itu ke sawah Ya, pasti ya, agak susah soalnya perut akan mengganjal karena ini Oh, pentesan guys. Jadi gimana tutorialnya guys? Coba caranya kayak gimana? Oke okay, satu, ah, uh, ya, kasih tahu guys. Kasih tahu guys, kasih tahu dia. Ya, dia. Ya, guys. Kosong guys. Goblok guys. Go ternyata aduh. Parah guys. Nah, ini dia. Ada kelihatan? ini kamu tinggal naik aja. Oke. Lihat ini pekatnya kayak pusat dan hari. Iya. Yeah. Ini guys kayaknya guys. Kita coba lihat guys. Ini katanya. Sudah ini guys. Kobanglinnya juga dari sini guys. Oh. Yang di rumah. Kita coba lihat guys ya. Ada ini ada. Sudah yakin ada, ada nih. Ada, saya ada jangan sampai oh sayang seribu kali sayang guys sayang seribu kali sayang gomplok ternyata guys ternyata masih gomplok guys sampai saat ini gomblot semua iya sayang seribu kali sayang guys kenapa guys ada pergerakan guys please dapat itu kecil guys Oke. Okay. oke saya dulu Bro, akankah akankah ini jadi skor pertama guys oke okay. kita akan segera lihat ya oh iya itu guys udah ke atas guys ada kelihatan walaupun kecil tapi dapat guys ayo kita lihat nah wuh, udah kelihatan guys masih kecil guys ini harus segera ditangkap guys soalnya udah mau lepas ini guys oke okay. dapat satu ekor guys ini dia Wow dia mau naik, guys. Wah, tuh. guys. Mengamuk, pengamuk, guys. Harus segera diambil ini. Oke, okay. masih ukuran sekitar balita, guys. Balita, ya, ini masih paling 20, 35 sentian lah. Dapat sih, dapat, tapi kecil ya. Walaupun kecil, tapi dapat, guys. Jangan gitu, kamu <tus> teh, jangan sentimen yes. gitu. Jadi, gimana, guys? Komentarnya coba-coba-coba, bilang kamera. Oh <tus> Kalau saya dari kemarin dapat segitu dibiarin. Oh, dibiari. dilepasin lagi? Iya. Oh. Soalnya masih kecil kan. Masih kecil ya, masih balita. Jadi gimana komentarnya? Dapat, Guys. Yang penting dapat ya. <laughs> Oke, okay, Guys. Guys, pelan-pelan aja dulu. Muka-muka kecewa itu, Guys. Dapet, kecil. <laughs> Oke, okay, Guys. Kita lanjutin ya. Point, ada ada satu perbedaan di antara tiga pemain ya guys. Ada ada. Biasa <laughs> Yang lain enggak. Nah seperti itu. Oke ke spot berikutnya guys. Nggak ada pergerakan, guys. Kuali... TRAINING... Uh, kalau nggak kelihatan, dia pasti langsung terbang, guys. Kabur, ada kilatan-kilatan warna putih yang ini juga nggak dapat ya? Aduh. Gak ada pergerakan. Oke, kita lihat yang ini. Gak ada pergerakan juga sama. Kalau lempar batu gerak biasanya, kalau ada. Kita lihat aja dulu, itu kesusahan banget tuh. Gak bisa naik dia. Oh, masih gomplok guys. Masih gomplok. Lanjut. Yang ini juga coba diangkat. Wah, gomplok guys, gomplok. Coba yang ini. Sama-sama gomploknya guys. putih tapi gede guys. Ada yang putih tapi gede. Apa kira-kira ya guys? Kita tahu guys. Kita tungguin aja biar dia tahu. Iya. Yeah. Kayak itu seperti yang gede, guys. Jadi kita tunggu dulu pemain selanjutnya. Yeah, biar mereka menyaksikan secara langsung guys. Kecewaannya. Di bawah. Iya. Gede, guys. Ada yang putih tapi gede, kira-kira apa ya? Kita akan lihat nanti ya guys. Kita lihat aja sebentar lagi guys. Saya dengar ada yang putih tapi gede wow. wah cekah guys. guys tapi umpan habis guys habis ini ada titik terang buat kedepannya <laughs> gimana guys? masih ada harapan nggak guys? harapan masih ada nggak guys gitu? Menyakitkan sekali tahun guys skornya masih belum berubah ya guys ya Udah mimpi bagus, pasti dapat Yakin saya, sekali yakin <laughs> Oh gerak guys Ada pergerakan guys Guys, wah, batunya yang gerak, guys. Ternyata, aduh, belum merubah kedudukan, guys. Uh, gitu, guys. Celananya celananya dibuka guys. Buka. Itu dia celananya dibuka. Disituin, biar basah, dapet, gak, guys. dapet, buka dapet ya? takin, jaketnya Eh, <laughs> dia nggak mau di kamera, guys. bagus sini guys, udah. Mes, Tuh. Bagus banget guys right? Pergerakan guys oh Meleset guys gua oh, Meleset lagi guys Gak ada pergerakan Oke masih berharap Itu akan oh, Dapat sembaran Tapi pergerakannya oh. belum ada Aduh Jadi seperti yang kita udah ingetin kemarin, hati-hati banget dengan cucuk unuk ini. Durinya, aduh, beri banget, guys. Nih, guys, duri-durinya itu sangat kuat ya, dan tajam banget, guys. Jadi, di hutan-hutan tropis seperti ini, ya, khususnya di sini, banyak sekali ya. Apakah yang ini akan membuka hasil? kita lihat guys, waktu kecil, suka minim ini, ini teh dari pohon, bukan pohon tapi dari batang inyu ya. Teom, omen, omen. Waktu kecil tuh timenya diambil terus ditiupin. Nah, itu bisa trompet bernilai. tradisional, guys. Trompet-trompet zaman kecil kita. Ternyata masih gemplok, guys. Yang tadi dilemparin itu masih gemplok ternyata. Belum ada perubahan skor ya. Sejauh ini Cetinya masih gomplok ya, sayang sekali guys. Oke, okay, guys, kita lihat masalahnya ini. Oke. Okay. Oh. udah dilepas, dan hasilnya ya itu sudah berubah lagi. Sudah berubah lagi, jalannya ke sini lagi. Jadi, sejauh ini mungkin ini akhirnya ya, kita hanya mendapatkan satu ekor aja, si bapak ini gimana perasaannya sekarang? perasaan ini sekarang lega kek? lega? udah lega ya? udah ya, lega tetap kualitas menentukan iya meskipun kecil tapi kemenangan meskipun kecil tapi tetap aja skor ya win is win ya menang adalah menang, mau kecil mau besar juga menang adalah menang tetap mencari aja kecil guys Tidak, bawa, bawa, bawa ini ada remaja juga, <laughs> yang depan Oke, kita kali ini setelah yang Bapak ini pasti tenaganya sudah terkuras habis karena kekecewaan yang berat Anji, ya. Astagfirullah. <guluh> Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan di antara 3 pemain. Di antara 3 ya Yang dapat dapat, yang buat tidak dapat. Ya, itu perbedaannya, guys. Nah, ya. nah, Kalaupun dapatnya kecil. Kan. Walaupun dapatnya kecil. <guluh> <guluh> Oke. Okay makan dulu makan dulu Nyimpen, nyimpennya guys. ini simpennya si, gimana guys kita sambil pegang ajalah Atau, guys, guys. jadi kita berikan break -break. Break dulu kita makan dulu ya kita bawa bekal dari rumah tadi ya.